Oh, I got lost on the way to you In an orange sky by the ocean blue Every mile lost, my soul renewed Taken by the sunrise and the golden view Walking slowly in the mountains underneath the Gemparkan pasar mobil, pabrikan sayap mengepak luncurkan Honda Brio dengan harga 100 jutaan, bahkan Honda Amaze versi 2022 memiliki opsi dengan mesin diesel yang sangat bertenaga, namun hemat bahan bakar. Honda Brio versi murah ini pun diklaim lebih irit di kelasnya, bagaimana spesifikasi lengkapnya, mari kita tonton bersama. glow Heaven's up above, got me below as I head to you, like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm. It's in these Honda Brio versi murah atau seperti yang diperkenalkan Honda Amaze Edition 2023 hadir dengan tampilan baru dan dibekali teknologi hemat bahan bakar. Sedikit berbeda dengan saudaranya Honda Brio, mobil ini tergolong sedan dengan panjang 4 meter dan lebar hingga 1,7 meter. Eksterior telah diperbarui untuk tampilan yang lebih sporty berkat velg 15 inci yang lebih keren. Meski termasuk dalam kategori sedan, namun tampilannya sangat nyaman sekaligus praktis tidak hanya itu, sedan ini juga dilengkapi dengan bagasi yang cukup luas yaitu 420 liter yang mampu menampung banyak barang selama perjalanan As I head to you, like the river flows, walking slowly. Beralih ke bagian fitur, mobil ini dilengkapi dengan dashboard besar berukuran 17,7 inci yang dapat terhubung dengan Apple CarPlay dan Android Car. Honda Amaze Edition 2023 juga dilengkapi dengan fitur perintah suara dan pemutaran audio yang dapat dihubungkan melalui Bluetooth. Berbeda dengan saudaranya Honda Brio, ada dua pilihan mesin dalam hal powertrain mesin untuk konsumen yang lebih mencintai Honda Amaze. Pada varian pertama dibekali mesin bensin 1.2 liter yang menghasilkan tenaga 89 tenaga kuda ke roda depan dan torsi maksimal 110 Nm. Tenaga dari mesin itu kemudian dikawinkan dengan transmisi manual 5 kecepatan standar. Yang menarik dari mobil ini adalah sertifikasi arai yang hemat bahan bakar 18,6 KMPL di MT dan 18,3 KMPL di CVT. Untuk opsi lintasan dapur kedua, Ditenagai oleh mesin diesel 4 silinder turbo charge 1,5 liter yang menghasilkan tenaga 99 bhp dan torsi puncak 200 Nm. Seperti mesin bensin, mesin diesel Honda Amaze masih tersedia dengan gearbox manual 5 percepatan, standar akselerasi dan CVT. Jika memilih transmisi mesin diesel CVT, menghasilkan tenaga 79 tenaga kuda dan torsi maksimum 160 Nm. MT dan CVT memiliki efisiensi bahan bakar bersertifikasi ARAI masing-masing sebesar 24,7 kmpl dan 21 kmpl. Bagi yang belum tahu, CVT adalah yang pertama di segmennya yang memilih antara mesin bensin dan diesel. Faktanya, begitu populernya kotak kelas atas ini sehingga sekarang akan mencapai 30 dari penjualan Amaze di India pada tahun 2022. Ini akan dipasarkan sebagai versi hemat dari Honda Brio. Sebagai versi 2023 dari Honda Amaze hanya paling murah di India 115 juta rupiah dan versi teratas 142,7 juta rupiah. Nantinya, Honda AMAZE 2023 Edition akan masuk pasar Indonesia dan harganya akan naik dan semoga tidak lebih mahal dari saudaranya, Honda Brio.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 and slowly I head to you Like the river